Hanya David De Gea menjadi aktor yang paling jongkok dalam melakukan eksekusi penalti dari 10 pemain Manchester United. Ini terjadi saat bersua dengan Villarreal dalam partai final Liga Eropa yang berlangsung di Stadion Metzke dia Kamis dini hari Ruli menjadi pahlawan dalam bentrok yang berlangsung ketat tersebut. Ruli yang sempat berkostum MU itu tidak menyia siakan kesempatan saat menjadi penendang terakhir bagi Lear Ruli yang mendapatkan kesempatan pertama mampu menghujamkan tendangan keras menuju sudut kiri kiper Emilia. Kondisi berbeda dialami Tegia sendiri saat melakukan eksekusi. Ya, saat mendapatkan giliran, wajah Degia terlihat pucat, terkesan gugup dalam mengambil ancang-ancang. Jarak antara bola dan dirinya pun tidak terlalu jauh, sehingga gerak kaki dan arah bola yang tidak terlalu keras begitu mudah dibaca oleh Ruli. Stadion Manchester Christmas langsung menggemas ketika saat Ruli mampu menepis bola di sudut yang sama saat ia mengeksekusi penalti. Hari yang indah bagi kami Tim bermain all out Bertemu dengan MU Memang menyulitkan Mereka bermain cepat Namun titik akhir kami menjadi pemenangnya Ruli tampil cemerlang Jelas Kapten Villarreal Avio.